Fajعلnaه سميع بصيرا إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أدنا للكافرين سلاسل وأظلم لو سعيرا إن الأبرار يشربون يشربون من كأس كان مزاجها كافورا Bukankah artinya, sesungguhnya, telah datang atas manusia, Nabi Adam, satu waktu dari masa, 40 tahun, sedangkan dia belum melupakan, ketika itu, sesuatu yang dapat disebut, maksudnya, Nabi Adam selama 40 tahun masih tetap berbentuk tanah dan bukan berarti apa-apa. Atau bila yang dimaksud dengan manusia adalah jenis manusia selain dia, maka yang dimaksud dengan lafal al-hin atau masa ialah masa mengandung, jadi bukan 40 tahun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, artinya, jenis manusia, dari setetes mani yang bercampur, yang bercampur dengan indung telur yaitu air mani laki-laki bercampur menjadi satu dengan air mani perempuan, yang kami hendak mengujinya, dengan membebankan kewajiban-kewajiban kepadanya, jumlah ayat ini merupakan jumlah istinaf yakni kalimat permulaan, atau dianggap sebagai hal dari lafal yang diperkirakan. Yaitu, kami bermaksud hendak mengujinya ketika kami mempersiapkan kejadiannya, karena itu kami jadikan dia, kami menjadikan dia dapat mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan petunjuk, maksudnya, kami telah menjelaskan kepadanya jalan hidayah dengan mengutus rasul-rasul kepada manusia, ada yang bersyukur, yaitu menjadi orang mukmin, dan ada pula yang kafir. Kedua lafal ini, yakni syakiran dan kafuran merupakan hal dari Mafuel, yakni kami telah menjelaskan jalan hidayah kepadanya, baik sewaktu ia dalam keadaan bersyukur ataupun sewaktu ia kafir sesuai dengan kepastian kami. Lafal imaa di sini menunjukkan rincian tentang keadaan. Yufun <tuh> kana ما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم mereka menunaikan nazar, untuk taat kepada Allah, dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, menyebar di semua tempat. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya, atau yang digemarinya, kepada orang miskin, atau orang fakir, anak yatim, anak yang ayahnya sudah tiada, dan orang yang ditawan, orang yang ditahan karena membela perkara yang hak. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah demi karena Allah, demi untuk mengharapkan pahalanya, kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih, berterima kasih atas pemberian makanan itu. Apakah mereka benar-benar mengucapkan demikian ataukah hal itu telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuji 379 mereka. Sesungguhnya dengan masalah ini ada dua pendapat. Sesungguhnya kami takut kepada rap kami akan suatu hari yang penuh dengan kemasaman, yaitu muka-muka pada saat itu bermuram durja dan tidak enak dipandang karena kepahitannya, lagi penuh dengan kesulitan, yakni hari itu penuh dengan penderitaan yang sangat parah. Muttaki'ina fiha al la yarawna fiha wa la zamharira. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير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 Seraya bersandarkan menjadi hal ha atau kata keterangan keadaan dari isim yang dirafakan oleh lafal udiluhah. Lafal Udi ini keberadaannya diperkirakan, di dalamnya di atas dipandipan, -dipan, atau ranjang-ranjang yang empuk, mereka tidak melihat, tidak menemukan, menjadi haal yang kedua, di dalamnya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan, maksudnya, di dalam surga mereka tidak merasakan panasnya matahari yang menyengat, dan tidak pula dingin yang mencekam. Tetapi menurut suatu pendapat bahwa Lafal Zamhariran ini artinya bulan. Maknanya, surga tetap terang-benderang sekalipun tanpa matahari dan bulan. Dan dekatlah, taafkan secara mahal kepada lafal yarauna, di atas mereka, maksudnya, di antara mereka, naungannya, yaitu naungan pohon-pohon surga, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya, artinya, buah-buahannya didekatkan sehingga dapat dipetik baik oleh orang yang berdiri, atau orang yang duduk, bahkan orang yang sedang berbaring sekalipun dan diedarkan kepada mereka di dalam surga itu bejana-bejana dari perak dan piala-piala atau gelas-gelas yang tanpa pengikat yang bening laksana kaca. <tuh>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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطْعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا أُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهَا Dan apabila kamu melihat di sana, maksudnya, kamu diizinkan untuk melihat surga, niscaya kamu akan melihat, menjadi jawab syarat dari idza'ah, berbagai macam kenikmatan, yang tak dapat digambarkan, dan kerajaan yang besar, yang luas dan tak terbatas. Pakaian luar mereka, dinasabkan karena menjadi syaraf dan menjadi habar dari mubtada sesudahnya. Menurut kiraat lain dibaca, alihim karena dianggap menjadi muktada, sedangkan lafal sesudahnya menjadi habarnya, dan damir mutasilnya kembali kepada m atuf, alaih, dari sutra halus, terbuat daripadanya, yang hijau, dibaca rafa, yakni hudrun, dan sutra tebal, dibaca ja'ar yakni istabrakin artinya, sutra yang tebal. Yakni pakaian bagian luar mereka terbuat dari sutra halus, sedangkan bagian dalamnya terbuat dari sutra tebal. Menurut suatu kiraat dibaca Hudrin Waistabrakun, menurut kiraat lainnya dibaca Hudrun Waistabrakun, dan menurut suatu kiraat lain lagi dibaca Hudrin Waistabrakin, dan mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang perak, tetapi pada ayat lainnya disebutkan terbuat dari emas. Hal ini menunjukkan bahwa mereka diberi perhiasan yang terbuat dari emas dan perak secara berbarengan, tetapi terpisah-pisah, dan rap mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih, atau sangat bersih, berbeda dengan keadaan hamar di dunia Nahnu فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا Man fi man fi lahum Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan, menjadikan kuat persendian tubuh mereka, yakni semua anggota tubuh mereka dan sendi-sendinya, apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti, kami menjadikan, orang-orang yang serupa dengan mereka, dalam bentuknya sebagai pengganti mereka, seumpamanya kami membinasakan mereka terlebih dahulu. Dengan sebenar-benarnya, lafal ayat ini berfungsi mengukuhkan makna yang terdapat dalam lafal badalnaa. Lafal idza'a berkedudukan sama dengan lafal in seperti contoh lain, yaitu, In yasha, yudzibkum, artinya, seandainya Allah menghendaki niscaya dia membinasakan kalian. Demikian itu karena pengertian yang terkandung di dalam lafal idza'ah hanya 380 khusus dipakai untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, sedangkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki hal tersebut. Sesungguhnya ini, surah ini adalah suatu peringatan, suatu nasihat dan pelajaran bagi makhluk, maka barangsiapa menghendaki niscaya dia mengambil jalan kepada Rabnya, yakni jalan yang dapat menyampaikan dia kepadanya, yaitu melalui ketaatan.